Baik, selamat datang di week ke-13 ya uh, untuk mata kuliah native mobile programming, oke okay? Nah, uh, materinya masih sama tentang implicit intent uh, Bagi kalian yang belum menyelesaikan materi di week 12 Dan kalian ingin langsung masuk ke week 12 uh, Kalian sebaiknya menggunakan um, repo ya, mengkloning masuk maksud saya uh, Repo dari github NNP week 12 start ini, oke okay? Jadi uh, saya asumsikan uh, kalian sudah menyelesaikan semua yang materi yang ada di Week 12. Oke. Okay. Nah, sekarang kita masuk di Week 13 yang masih berkaitan dengan Intent. Uh, di Week 13 ini kita akan mempelajari dua hal. Yang pertama adalah Intent Filter dan nanti kita belajar memakai kamera. Baik. Intent Filter ya. Uh, apa yang dimaksud dengan Intent Filter? Intent Filter adalah suatu penanda suatu informasi yang dicantumkan di dalam manifest yang memungkinkan suatu aplikasi lebih tepatnya suatu activity itu bisa menghandle intent dari luar. Oke. Okay? Jadi kalau di week 12 kita membuat suatu intent object dan kita uh, memasang suatu intent uh, action dan intent extra lalu kita menginginkan OS untuk mencarikan aplikasi yang bisa menghandle request kita. Nah, kalau di week 13 kita akan membuat aplikasi yang bisa menghandle intent dari e, aplikasi lain. Oke, okay. nah, e, dalam hal ini kita akan mengubah atau lebih tepatnya mencantumkan intent filter pada message template activity, agar message template activity ini bisa merespon terhadap intent action view, yang actionnya adalah action view. Oke, okay. oke. Langsung saja kita akan terapkan ya di project kalian uh, yang week 12 uh, silahkan dibuka di manifest Ya, Anda bisa lihat di sini adalah uh, manifest yang uh, ada satu application tag dalamnya dan di dalamnya lagi ada dua activity Kalau Anda lihat di sini ada main dan ada uh, template message ya template message atau message template activity Nah anda lihat di sini activity yang message template masih uh, menggunakan close ya. Close tag di sini saya hapus supaya saya bisa menciptakan closing tag individualnya. Artinya saya bisa mengisikan sesuatu di dalam uh, tag activity. Dalam hal ini saya akan mengisikan intent filter. Dan untuk memasang action kita akan kasih tag action. Android name. Kemudian Anda cari action view seperti ini oke, okay. nah, kita tutup uh, kemunculan error disebabkan karena activity supported action view is not exported ya intent filter harus diberi tanda exported jadi ini harus diubah jadi true supaya intent filternya ini di pada saat aplikasinya bikin di build selain itu kita sematkan kategori uh, android name uh, pilih default default kategori, oke okay. Third default category, kemudian kita tutup. Nah, seperti ini. Jadi, dengan demikian, message template saya sudah bisa merespon terhadap intent yang action-nya adalah action view. Nah, oke, okay. ini yang penting. Kip, uh, kalian wajib menjalankan uh, aplikasi ini, paling nggak satu kali, agar uh, aplikasi yang terinstal di emulator itu mendapatkan Perubahan yang terbaru, oke. Okay. Jadi, kasusnya ini saya akan jalankan, saya akan play, uh, at least satu kali ya, agar aplikasi yang ada di terinstal di sini menggunakan perubahan yang terbaru. Oke, okay. uh, sudah uh, berjalan ya. Kita menggunakan yang terbaru, memang tidak ada perubahan apapun. Nah, lalu bagaimana kita bisa memeriksa, apa, eh, uh, mengvalidasi ya? apakah aplikasi template-nya yang pick template ini bisa merespon terhadap action view. Nah untuk untuk itu kita perlu membuat project baru ya project dummy ya anggapannya. Jadi saya langsung aja file new project di sini lalu kalian pilih empty uh, empty activity next beri nama dummy app gitu ya atau dummy aja deh dummy nah seperti ini pencet finish kalau sudah minggu beberapa saat hingga proses gradle-nya selesai oke okay, project gradle sudah selesai ya gradle-nya sudah selesai membuild project nah kita punya satu layout yang kosong ya kita masukkan sebuah button oke okay, kemudian saya attach di bawah hiluput kemudian saya cek kiri dan kanan oke uh, 0 sini juga 0 kemudian kita akan set uh, tulisan dari buttonnya adalah but, uh, info template info template oke okay. info template ya seperti ini jangan lupa diberi id btn info info kajian nah, refactor Oke okay. Nah selanjutnya kita akan memanggil implicit intent pada saat button tersebut ditekan Oke okay, baik kita balik ke main activity saya tidak menggunakan coordinate extension jadi saya masih memakai cara manual di sini ya Man -man ya button info sama dengan find view by ID uh, button tentu saja yang kita cari namanya adalah .button info ya ini cara manual ya kalau tanpa kotlin android extension lalu kita in, uh, tambahkan action listener set on click listener lalu kita buat implicit intent seperti ini oke okay. port yang actionnya adalah action uh, view oke okay jadi kita membuat intent, action-nya view hopefully, bisa ditangkap oleh uh, activity uh, message template, lalu kita start activity-nya kemudian kita siapkan object share sorry, intent dot uh, create user, target-nya adalah intent, kemudian kita kasih pesan custom gitu ya, misalkan share this oke, okay. nah Oh, uh, sorry. Uh, call info. Call in call uh, template ya, gini aja. Call message template. Oke, okay. nah kita punya sebuah uh, intent implicit yang akan memanggil uh, intent user, ya, supaya kita bisa memilih aplikasi uh, yang bisa menghandle action view. Nah, ini standar aja, kita langsung play Kita jalankan di emulator. Oke, okay, uh, aplikasinya sukses di build, dan kita punya sebuah invoke template. Pastikan, uh, untuk membuktikan ya, pastikan tidak ada aplikasi di background selain dummy ini. Kemudian kita tekan invoke template, maka usernya akan memunculkan beberapa uh, aplikasi yang bisa menghandle action view. Oke, okay. salah satunya tentu saja dalam week 12. Kenapa demikian? Karena di dalam week 12, kita sudah mencantumkan intent action view, intent filter action view. Dengan demikian kalau, kalau saya klik ini, maka uh, tentu saja uh, action view uh, message template-nya akan terbuka. Anda perhatikan, yang Anda lihat sekarang adalah aplikasi week 12 dan di mana yang muncul adalah activity message template. Oke, okay? message template. Nah, ini membuktikan bahwa message template bisa menghandle dan kalau anda lihat main activity-nya tidak dipanggil sama sekali, ya. Yang dipanggil hanya Mrs. template. Dengan demikian kalau saya pencet pick maka uh, destroy ya, finish uh, si week 12 dan kembali ke dummy lagi. Oke. Okay. Nah silakan dicoba teman-teman karena ada exercise yang wajib anda kumpulkan minggu depan, ya. Ada dua soal. Oke. Okay, soal pertama kali paling gampang pertama di dalam uh, dummy app project anda ganti Hello World text dengan template yang Anda pick maksudnya adalah ketika kita invoke ya, pick 12, begitu ya saya pick sesuatu, movie time, tanda tanya saya pick, maka tulisan movie time akan menggantikan Hello World yang ada di sini, oke okay? itu submission yang pertama nah, uh, semua submission ini dua soal ini nanti ya Anda wajib tuliskan di berkas uh, dokumen Microsoft Word atau Google Doc Uh, cantumkan screenshot, coding-codingnya, jelaskan uh, apa yang Anda lakukan, flow-nya. Flow-nya Anda jelaskan. Tidak perlu menjelaskan per baris program, tetapi Anda bisa menjelaskan flow-nya, urutan, runtutannya. Oke, okay? nah itu yang soal pertama yang harusnya super gampang, karena Anda sudah pernah kerjakan di week 12. Nah yang uh, yang kedua, yang exercise 2 ini, uh, saya akan bantu di pasisi dummy app, nanti Anda kerjakan di bagian Uh, message template, oke okay. Nah di, uh, di SS 2 ini kita menambahkan edit text ke dalam dummy app, oke okay, kita lakukan itu, sangat mudah, ya uh, di sini, di layout nya uh, si dummy text, kita akan masukkan sebuah uh, edit text, ya, plain text saja lalu kita cantumkan di sini oke okay. cantulin di bawahnya info, cantulin ke kiri cantolin ke kanan 0 0 mungkin wrap uh, match constraint kasih jarak 24 24 oke nah seperti ini uh, mungkin nya saya kasih uh, A new message template write a new message template write new message template oke, okay, ya cat oke, okay. kemudian ini saya panggil kembali oke, okay. nah seperti itu kemudian tentu saja supaya ini muncul, value nya teksnya saya hapus sehingga muncullah hinnya. Nah ini ya hinnya. Jangan lupa ini diberi nama txt new uh, sesu txt new sorry txt new message oke okay. uh, refactor oke okay, selesai. Kemudian kita akan uh, apa namanya? Kita akan menambahkan sebuah tombol ya, button, button biasa yang akan men-trigger action send ya kalau invoke template tadi men-trigger action view, kali ini tombol ini, akan men-trigger action send, kita kasih nama button send refactor, kemudian kita beri tulisan text captionnya send oke okay. Oke, okay. target masih nyantol, uh, send ya. Oke, okay. nah, seperti ini, hmm, insufision, download, ignore dulu aja, ignore dulu ya. Baik, teman, -teman. Nah, kita sudah punya sebuah teks dan sebuah button send. Nah, kita balik ke main activity, lalu kita buat referensi ke button send, find, view, by id button r send kemudian kita akan panggil kasih on click listener dulu oke okay. lalu seperti biasa kita punya sebuah intent intentnya implicit dan actionnya adalah action send oke okay. Kemudian kita akan mencantumkan selain action send, kita akan men mencantumkan uh, intent filter dengan data type text plain ya, tapi extra text -nya. Kita mencantumkan juga kita pasang extra berupa extra text yang isinya kita ambil dari tentunya kita ambil dari edit text ini. Oke, okay? jadi saya harus punya re referensi ke apa namanya? edit text ini oke okay. jadi saya buat di atas fold txt message sama dengan find view by ID, edit text r.id uh, text new message ya, seperti itu, nah kemudian kita akan memasang put extra text intent.put extra kemudian text saya panggil intent.extra text isinya adalah kita ambil dari the text string. Nah di week 12 mungkin anda pernah bikin put extra, sorry bukan di week 12 ya, tapi di materi explicit intent dulu tuh bikin sponsor quiz, anda bikin intent dan memasang put extra di mana konstanta ini diambil dari activity sebelah, activity tujuan ya, dari component objectnya kita pasang. Hal ini tidak dimungkinkan kalau implicit. Kenapa? Jelas karena kita tidak punya akses ke aplikasi lain. Oke, okay? Kita tidak bisa akses komponen objek dari aplikasi lain. Jadi uh, kita harus menggunakan cara yang lain. Salah satu caranya adalah menggunakan konstanta generik yang yang diberikan oleh Android, yang disiapkan oleh Android, ya konstanta generik itu adalah menggunakan ekstra, ya sebenarnya ada banyak ekstra kalau anda lihat di sini ya kita bisa akses macam-macam ekstra teks, ekstra ekstra number dan seterusnya, oke jadi kita pakai ekstra teks ambil satu konstanta, kemudian apalagi yang kita siapkan, nah karena kita mengirimkan data yakni teks ini ke tujuan, maka kita harus menspesifikasikan lebih detail lagi, data ini tipenya apa, ya itu sangat mudah, kita tinggal tuliskan dot uh, type uh, text slash plain, oke, okay. kita tuliskan begitu nah kemudian setelah itu, maka kita siap untuk melakukan men-start ya, aktivitinya kita jalankan, nah, by the way untuk ini tidak perlu start activity for result, karena button send ini tidak mengharapkan hasil button send ini keperluannya hanya mengirimkan data, sehingga kita cukup menggunakan start activity doang ya, intent.create user, uh, intent kemudian pesannya adalah pesannya adalah send send uh, uh, at my message, misalkan begitu ya, karena kita ingin agar message template activity menambahkan pesan kita. Nah, oke okay. seperti itu button send nya Kemudian apa yang harus dilakukan, yang anda buat ya, yang anda buat adalah uh, message template activity kalian harus bisa menangkap pesan yang actionnya adalah action send. Oke. Okay. Kemudian setelah pesannya ditangkap, maka dibaca teksnya kemudian masukkan sebagai salah satu masukkan sebagai salah satu data di dalam recycler view ini. Oke. Okay? Ya. Jadi kalau saya kirim pesan ABC begitu ya, maka terbukalah message template activity-nya dan ABC-nya akan nongol di paling bawah dan ada tombol yang tombol pick-nya juga nyala. Oke, okay? seperti itu. Jadi itu tugas Anda Ya, mengedit message template activity agar bisa menangkap pesan dari dummy app dan memasukkannya ke dalam recycler view, ke dalam adapter ke dalam release, oke okay. seperti itu, nah silahkan semoga sukses jangan lupa ini disiapkan di dalam google doc atau microsoft word, oke okay. upload ke uls, paling lambat minggu depan oke, okay. nah saya akan lanjutkan dengan kamera, mengakses kamera oke okay. Nah um, pada tutorial berikut ini kita akan mencoba membuat aplikasi yang bisa akses hardware kamera di smartphone Kita akan siapkan sebuah tombol dan sebuah image view untuk menampung hasil jepretan kamera kita Oleh karena itu langsung aja ya kita akan coba ya Tapi sebelumnya perhatikan uh, dua notes ini Satu uh, yang dijelaskan adalah menggunakan teknik deprecated yang masih available ya sebenarnya website Android developer website ya seperti yang Anda lihat di layar kalau Anda ingin tertarik menggunakan teknik baru silahkan membaca di website medium ini Nah kita siapkan langsung sebuah image foto dan sebuah tombol pertama-tama kembali ke dummy app ke activity main lalu eh sorry maaf bukan dummy app ya tapi ini week 12 di activity main kemudian kita masukkan sebuah Image View ya cemplungin uh, sejajar dengan apa namanya yang lain ya dengan barang-barang uh, yang lainnya dengan item yang lain, oke okay, seperti ini yang anda lihat. Jadi Image View bukan berada di dalam linear layout, uh, Image View sejajar dengan item yang lainnya. Langsung saja kita ganti nama ID-nya img foto dan refactor, karena saya ingin mempertahankan rasio gambarnya ukuran gambarnya saya pertahankan jadi tidak mau di crop sama sekali coba anda hidupkan opsi adjust view bounds set menjadi true sehingga gambar ditampilkan apa adanya tidak di crop sama sekali oke, kemudian saya akan kasih um, mungkin margin atau enggak usah ya uh, mungkin kasih margin aja ya Mar uh, margin Lihat margin, saya kasih uh, mungkin 16 dB ya, seperti itu ya. Oke, okay. selanjutnya kita akan sematkan sebuah FAB floating, tapi sebelumnya saya lupa FAB ini butuh gambar. man-teman -man, ya, kita masukkan dulu gambarnya, klik kanan pada folder rest, new vector asset, lalu pilih clip art, kemudian cari kamera. Pilih kameranya, oke. Okay. Next, dan finish. Lalu yang Anda lakukan adalah men drag and drop floating action button, oke. Okay. floating action button di sini, nah, Anda pilih kamera, oke. Okay. Nah, Anda akan mendapatkan sebuah floating action button, ya, seperti itu, teman-teman. Karena saya ingin dia rata tengah, maka kita ganti layout gravity untuk FAP nya menjadi center horizontal ya seperti itu Nah, oke okay. saya cek dulu ini error nya adalah no speakable okay, fix uh, ya, oke okay lah saya uh, pilih uh, pilih sembarang dulu ya lainnya bisa diperbaiki sendiri oke okay, teman teman itu uh, jangan lupa untuk floating action button kita akan ganti namanya FAP take picture refactor oke okay, fab picture uh, refactor nor content description oke okay, ini saya ganti ngawur dulu aja, dah, oke okay. selesai, nah, perhatikan e, sepertinya sudah oke, okay, tapi perhatikan bahwa layar kita sudah mulai memanjang ke bawah jadi ada beberapa tipe HP tertentu yang bisa ada kejadian, tombol FAB nya ini enggak kelihatan di layar karena ukuran layarnya lebih kecil daripada original yang kita buat ini oleh karena itu, untuk mengatasi hal ini kita perlu ya, wrap semua item ini rootnya, terutama dari rootnya kita wrap ke dalam scroll view oke, okay. sebenarnya Anda bisa langsung menambahkan scroll view tapi akan kacau balau gitu ya karena kita harus mengatur ulang uh, apa namanya, apa namanya uh, layoutnya apalagi kalau Anda pakai constraint oleh karena itu, uh, saya akan coba cara lain, yakni menggunakan mengetik langsung di XML code nya jadi silahkan diklik klik code nya di sini ya code supaya kita bisa lihat XML code nya Anda minimize dulu ketik aja di paling paling atas scroll view oke okay. width-nya Anda isi dengan max parent oke okay, double click kemudian ini sebenarnya adalah android layout ya android layout seperti ini enter nah anda cut cut ya, mulai dari XMLNS punyanya linear layout sampai ending ini Ctrl X, cemplungin sebagai punyanya scroll view, Oke. Okay. Seperti yang Anda lihat di sini. Uh, XMLNS ini akan meng, apa, mengganti peranan linear scroll view ini menjadi uh, rootnya dari linear layout. Jadi linear layout sudah bukan root lagi, sekarang rootnya nya adalah scroll view dan yang Anda lakukan adalah mengcut paste linear layout Anda masukkan ke dalam scroll view jadi sebenarnya tidak ada yang berubah kita hanya nge-wrap linear layout dengan scroll view agar UI ini bisa di apa namanya bisa di uh, di scroll atas dan bawah oke okay. nah seperti itu oke okay, baik teman-teman uh, untuk UI nya sudah selesai, sekarang kita akan melihat cara mengakses kamera. Pertama-tama kita akan nambahkan dua permission, dua, dua informasi di manifest. Users feature dan users permissions. Oke, okay. jadi kita buka w 12, Anda pindah ke manifest. Untuk izin-izin ini Anda harus taruh di atasnya application. Di sini ya, pertama users feature Android name kamera uh, dan Android required true. Maksudnya adalah dengan adanya informasi ini kita mengatakan kepada OS bahwa yang boleh buka aplikasi kita itu adalah smartphone yang punya kamera dan kameranya enggak rusak gitu ya. Tapi bagi yang smartphone yang tidak ada kameranya maka aplikasi ini tidak bisa dijalankan. Ya. Jadi itulah kenapa ada Android Require True. Kemudian selain itu kita akan menambahkan users permission khususnya untuk API 29 ke atas ada semacam permissions yang dihandle oleh OS yang akan menanyakan apakah user mengizinkan uh, meng, uh, aplikasi mengakses kamera. Oke, okay. jika aplikasi tidak diizinkan mengakses kamera maka tentu saja kita tidak bisa mengambil gambar. Oke, okay. baik seperti itu. Nah sudah kita kembali ke main activity karena sekarang ada sudah ada tiga ya tepatnya tiga konstanta yang implisit maka kita siapkan konstanta yang ketiga ini ya, konstanta fall mungkin di tempat anda tidak menggunakan component object dan tidak menggunakan keyword const no problem ya nggak masalah uh, di sini saya ganti menjadi image uh, capture capture sama dengan 3 ya unique unique uh, number. Oke okay, selanjutnya adalah kita punya sebuah fungsi untuk menangkap gambar kita buat di tempat terpisah fun fun take picture dan tentu saja kita menggunakan implicit intent untuk mengakses software kamera dan yang baru di sini adalah actionnya action yang spesial ya action yang khusus yakni action image capture, punya media store, which is, ini action yang hanya bisa dikenali oleh satu-satunya oleh kamera kita. Okay, media store action image picture. Kemudian kita jalankan start activity, kali ini kita pilih for result, karena kita mau menangkap hasil jepretannya, lalu kita tampilkan di image view, yang sudah kita siapkan tadi. Oke, okay. nah sekarang teman-teman, eh, -teman, uh, In, parameternya intent kita masukkan lalu kita kirimkan request image capture-nya ini sebagai parameter kedua untuk mengidentifikasi bahwa ada permintaan akses kamera dan ketika hasilnya dikembalikan kita bisa mengidentifikasi ini punyanya aplikasi siapa oke okay, dengan menggunakan request code namanya namanya request code oke okay. kemudian kita akan tambahkan event listener untuk FAB, ya, kita buat di atas ini, fall uh, FAB photo, sama dengan fine view, pak id floating action button r.id. FAB take picture mungkin it, saya akan samakan namanya, oke okay. FAB take picture.set on uh, click listener seperti ini set picture. kemudian kita akan uh, untuk ini ya, ini terutama untuk APS 29 ke atas, kita harus cek permissionnya dulu, cek permissionnya apakah aplikasi ini sudah pernah diizinkan akses atau belum untuk itu kita bisa cek menggunakan konteks konteks kompet dot cek set lalu kita cek dengan manifest. Nah, hati ya, Anda ketika memilih manifest yang ini, Anda pilih yang Android. dot ya, permissions. dot kamera. Oke, seperti ini. Apakah tidak diizinkan? Tidak sama dengan package manager. dot permissions. Uh, granted, apakah tidak diizinkan atau alias tidak granted, begitu ya kalau tidak granted maka kita akan meminta ulang kembali ya. kita akan meminta ulang kembali izin uh, untuk mengakses aplikasi mengakses kamera kita minta kembali, kalau tidak granted tapi, kalau disetujui, maka tentu saja bagian else ini, yang disetujui ya alias ini pasti granted maka kita tinggal call saja take picture oke okay. nah untuk meminta izin kodingannya simple yakni activity compact dot request permissions ada tiga parameter array of manifest permissions dot kamera Kemudian uh, request code-nya kita kirim sebagai parameter ketiga. Oke, okay. jadi untuk meminta izin ya meminta izin kepada users maka kita panggil activity compact request permissions, uh, konteksnya this, lalu ada array of manifest permission camera. Kenapa bentuknya array of? Karena bisa dimungkinkan kita bisa meminta permissions lebih dari satu Objek ya, misalkan kamera, phone call dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian kita kirimkan request image capture sebagai penanda identifier untuk akses kamera. Oke, okay. kemudian yang perlu anda ketahui ketika ini dijalankan maka akan muncul semacam dialog ya. Ketika FAB ditekan muncul semacam dialog seperti ini, izinkan mengambil gambar, izinkan, tolak atau tolak, jangan tanya lagi. Oke, okay. jadi seperti ini, ini granted, ditolak itu artinya deny, seperti itu teman-teman, ya. Nah, jika uh, izinnya disetujui, maka kita bisa take picture dan um, pada, untuk menghandle ya, menghandle tombol ini diklik ya, atau apapun diklik, maka kita perlu implement sebuah kita perlu mengoverride sebuah fungsi punyanya activity namanya on request permission result on request permission result akan dipanggil apabila user mengklik salah satu uh, pilihan button di sini oke okay, langsung saja kita akan implement fitur uh, override fungsi tersebut ini saya akan minimas semuanya oke okay, di sini ya on uh, result On request permission result ada tiga. Tadi kan ada tiga parameter. Pertama adalah karena on request permission ini dipakai oleh semua semua permissions ya yang masuk ke dalam aplikasi, ke dalam aplikasi kita, maka kita harus membedakan. Ini permissionnya punyanya siapa? Oleh karena itu identifier-nya adalah selalu dari request code-nya, oke? Okay yang di juga di sini bentuknya integer juga sehingga kita bisa cek when request code oke okay. kalau request code-nya adalah request image capture maka nah kita jalankan program yang di dalam kurung kurawal nah programnya adalah kita kita lihat jawabannya user apakah jawabannya user yang grand result ini ya Grant resultsnya is not empty. Oke, okay. kadang-kadang user tidak menjawab apapun ya, artinya dia mengabaikan ya, dia uh, back gitu ya, banyak back, uh, sehingga tidak menghasilkan apa apa, maka tidak bakal masuk sini. Is not empty dan dan uh, grant result index ke nol sama dengan sama dengan package manager dot permissions granted burung kurawal. Oke, okay, seperti itu saya pindahkan ke bawah supaya lebih jelas. Nah, jika iya ya, jika iya memang di grant user menjawab, oke. Okay, maka kita tentu saja mengakses kamera dengan memanggil take picture. Namun jika tidak, maka dit maka tidak ada jalan lain, tidak ada jalan lain selain menginformasikan kepada user, menggunakan tos atau apapun itu bahwa Aplikasi ini butuh kamera. You must grant permissions to access the camera. Oke, okay. use uh, .langshot .show seperti ini. Oke, okay. nah hasilnya nanti adalah kalau anda klik kamera, anda akan akses kembali kamera dijepret, maka balik lagi ke sini harusnya seperti itu oke okay, jadi kalau saya coba jalankan sekarang teman-teman oke okay, ya jadi aplikasinya berhasil ter uh, berhasil terbuild ya uh, satu yang akan saya jelaskan dulu kalau anda menggunakan emulator ya di bagian device manager di menu edit pensil ini ya kalau anda klik anda bisa lihat ada pengatau, pengaturan untuk kamera, ya. Apakah Anda akan menggunakan virtual scenes emulated atau webcam, ya? Jadi, sebenarnya kalau misalkan Anda punya webcam di laptopnya, laptop kalian, maka bisa dipakai sebagai pura-puranya, sebagai kameranya emulator. Ya seperti itu, tinggal diganti settingannya. Nah, kalau pakai virtual sense maka penampakannya akan menjadi seperti ini, teman Jadi kalau saya klik kamera, muncullah permission requestnya. Saya akan pilih while using the app, oke. Okay. Maka kita diizinkan akses kamera dan di kamera ini karena menggunakan virtual sense yang bisa lihat ya, rotate with mouse, move with SDQ, oke. Okay. Uh, kita bisa move around harusnya nih ya sebenarnya cuman ini agak sangat lamb lemot teman-teman ya. Press oh sorry, press alt to move kamera. Oke, okay, ya baik. Jadi kita bisa berpindah control view with mouse, press Kita bisa berkeliling-keliling di virtual scene ini. Lalu jika Anda ingin menjepret, Anda bisa tekan jepret kamera begini. Kemudian uh, tekan centang, maka hasil jepretan kita akan dikembalikan kepada widget 12. Ya, dan Anda bisa lihat bahwa aplikasi kamera kita sudah finish destroy. Cuma uh, cuman jepretannya tidak muncul di app kita karena apa? Karena kita belum menangkapnya. Kita belum menangkapnya, teman ya. Oleh karena itu, kembali di main activity, coba Anda lihat di bagian on activity result, ada request select contact, kemudian ada else if, di situ untuk yang select template. Nah, berarti kita tambahkan satu lagi, else if request code, sama dengan request image capture. Oke, okay. nah seperti itu, Eh, uh, kita baca dari extra, full, extras, sama dengan data, dot extras, lalu kita langsung cantolkan ke image, butuh kita punya sebuah image. Yang kita beri nama img foto oke kita perlu referensi ke sana. file img foto sama dengan uh, find view, ID image view, error ID .imkphoto. Kemudian kita pasang img photo, set, bentar ya, tunggu sebentar. Ini masih ngelek ya. Iya harus kita import dulu image view nya nah setelah di import barulah kita bisa akses set image bitmap oke okay. kemudian kita ambil dari extra uh, .get data as map ya seperti ini ini saya tambahkan seperti ini alt enter anda bisa gunakan LED, ya. Selain cara ini, Anda bisa pakai LED. By the way, ekstra ini diperoleh dari data. Data ini diperoleh dari parameter data intent di atas yang kita terima dari tujuan, ya. Harusnya menyimpan banyak data, so, termasuk gambar, sehingga kita bisa tampilkan di layar. Oke, okay. kita akan play sekali lagi, jalankan sekali lagi. Oke, okay, kita coba sekali lagi. Kita tekan kameranya, kemudian kita akan apa? Menjepret lagi, teman-teman. Oke. Okay. mencentang al alias result oke okay, ya. Maka gambarnya nol di image view, oke. Okay. Jadi kita bisa scroll atas bawah karena ada scroll view di UI kita. Baik, gitu ya, teman-teman. Jadi uh, mungkin Anda harus perhatikan bahwa uh, gambar yang kita tangkap tidak benar-benar tersimpan di dalam folder di HP kita tapi hanya temporary saja sementara. Kalau Anda ingin menyimpan gambar itu permanen di HP Anda, Anda bisa gunakan cara yang deprecated sekali lagi di website developerandroid.com. Kamera foto basic. Oke, okay? nah terima kasih atas perhatiannya. Uh, jika ada pertanyaan atau masalah dalam pengerjaan Tutorial hari ini silahkan email bertanya langsung saja ke saya. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.